Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini masih bersama saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagai ilmu Dengan sederhana semoga dapat bermanfaat Kami mohon untuk subscribe, like, dan share Dan bunyikan lonceng sebagai tanda notifikasi Setiap ada Youtube baru akan terbagikan Di akun kita Bambang Surebno Semoga dapat bermanfaat Dengan bismillahirrahmanirrahim Semoga dapat sebagai amal ibadah Kegiatan tutorial kita pada kesempatan kali ini yaitu Dengan materi cara praktis membuat kegiatan Ramadan dengan online Ini kita gunakan karena kita situasinya dalam menghadapi Covid-19 semuanya harap bekerja belajar dari rumah. Untuk itu dengan membuat kegiatan Ramadan dengan online bisa membantu anak-anak untuk mengaktifkan kembali kegiatannya dan guru bisa mengontrol dari rumah. Kegiatan ini kita gunakan untuk menghadapi bulan Ramadan ini supaya dapat dilaksanakan dengan khusyuk meski dalam kondisi yang seperti ini membuat kegiatan Ramadan dengan online kita menggunakan Google Chrome lewat Google Drive yang tentunya di drive kita sendiri sederhana semoga bermanfaat itu yang kita gunakan sebagai acuan bahwa kita bekerja untuk beribadah Mari kita ikuti cara praktis membuat kegiatan Ramadan dengan online. Seperti biasa, kita membuka Google Chrome. Kemudian kita masuk ke drift kita. Nanti kita akan menambah di sini untuk membuat kita ambil Google Formulir yang ambil Formulir Kosong. Setelah terbuka seperti ini, formulir masih kosong. Formulir kita tuliskan judul. Kegiatan Ramadan Kelas, ya karena berkelas, 6. Jadi kegiatan Ramadhan kelas 6 Kemudian kita copy Sebagai File nya Deskripsi kita tuliskan Kegiatan Ibadah Di rumah Selama Bulan Ramadan Jadi kita tulis Deskripsinya kegiatan ibadah Di rumah selama bulan Ramadan Kita tuliskan identitasnya Yaitu nama Nama kelas 6 Supaya mempermudah Kita beri pilihan saja Yaitu drop down Kita ambil Dari file kita kopikan dari file yang sudah ada di data kita kelas 6 kita buka dokumen kita kita cari file nama ini file nama kelas 6 kita kopikan saja sebanyak 24 kita masukkan di opsi 1 kemudian kita paste ya ini sudah 24 siswa kita mulai dari absen 1 sampai absen 24 sudah tertulis sehingga kita tidak usah mengetik yang kedua kita tambahkan selain nama kita tuliskan tanggal yaitu selama bulan puasa ada 30 tanggal kalendernya juga demikian kita ambil drop down terus kita kopikan kita membuka excel kita nulis angka 1 2 Sampai angka 30 Kemudian Kita copy Dan di opsi 1 kita paste Ini kalendernya sudah ada Tanggal 1 sampai tanggal 30 Sementara kita lihat ini nama memilih sesuai namanya sendiri sendiri, tanggalnya juga ya, tanggal juga tinggal memilih. Kemudian kita lanjutkan setelah nama dan tanggal pelaksanaan.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 Bagian kedua ini kita tuliskan tentang kegiatan sholat, yaitu sholat wajib. Sholat wajib yang harus diisi ada lima, maka kita tuliskan urutan sholatnya, kita tulis satu persatu. Yang pertama adalah sholat subuh Melaksanakan atau tidak maka ditulis Jika melaksanakan tulis ya Jika tidak ditulis tidak Kemudian kita tambahkan lagi untuk sholat wajibnya Zuhur Opsinya juga sama Jika melaksanakan ditulis ya Jika tidak Maka tulis tidak Tinggal memilih Kita copy lagi Asar Opsinya sama ya dan tidak Kemudian kita copy lagi. Maghrib. Yang terakhir. Isa. Karena ini merupakan jawaban yang wajib dijawab anak. Maka kita atur semua pertanyaan ini wajib diisi. Tuhur juga wajib diisi. Asar juga wajib diisi. Maghrib juga wajib diisi. Ishak juga wajib diisi nama tanggal untuk mencoba kita lihat nah, ini yang kedua sudah tertulis semuanya Nama juga wajib diisi, karena tinggal memilih. Termasuk tanggalnya juga, tanggal juga wajib diisi. Ya, sekarang kegiatan yang ketiga setelah sholat. Kegiatan yang ketiga adalah sholat sunnah. Sholat sunnah terdiri dari sholat traweh dan sholat duha dan sholat malam. Maaf, ini sholatnya, sholat trawehnya kita ganti sholat sunnah. Jadi, ini untuk bagian... Perintahnya adalah sholat sunnah Maka kita tambahkan Terdiri dari apa saja sholat sunnah itu Yang pertama adalah Sholat Taraweh Opsinya sama Melaksanakan berarti iya Tidak melaksanakan berarti tidak Sederhana saja menulisnya Kita copy sholat, sholat kedua adalah sholat duha kita copy, yang ketiga adalah sholat malam jadi sudah ada kegiatan sholat wajib sholat sunnah maka yang kegiatan yang ketiga kita buat yang ketiga, yaitu e, membaca Al-Quran. Kita tulis di sini untuk kegiatan yang ketiga: membaca. Al-Quran Kegiatan membaca Alquran quran adalah Apa yang sudah kita baca Itu kita tulis Nama Surat Dan Dan ini bukan bilang gada Tapi adalah jawaban singkat hmm. Jadi kita tuliskan Setiap harinya Kita tuliskan nama suratnya Apa Ini adalah Membuat kegiatan Ramadan digital untuk menghadapi COVID-19, ini anak-anak di rumah. Kegiatan Ramadan bisa terkontrol dengan digital, mudah dalam pelaksanaannya, sehingga guru di rumah bisa mengontrolnya. Kemudian, untuk kegiatan ini supaya bisa ke peserta didik kita melihat dulu di sini kita pratinjo bagaimana hasilnya. Ini hasil tampilan untuk kegiatan Ramadan di kelas 6. Kemudian kita atur seperti gambar roda ini. Ini untuk menyeting Kemudian ini umum edit setelah mengirim, berarti anak titik kita nanti bisa mengedit kembali. Kemudian presentasinya, ini tampilkan satu progres, kalau sudah itu kita simpan. Dengan demikian, maka kita akan menampilkan pula bahwa ini nanti langsung bisa kita lihat hasilnya berupa di set Set ini nanti tampilan seperti ini bagi anak-anak kita yang sudah mengerjakan kemudian untuk men ke anak-anak Ini kita kirim Kita kirim Dengan kegiatan ramadan pelasang Tadi Kemudian ini ada gambar rantai. Ini kita Tautan inilah Nanti yang kita Share ke peserta didik Ini kita salin Kita salin Kemudian kita perpendek seperti biasa, kita mendekatnya dengan bit.ly Ini setelah tampil seperti ini, kemudian kita klik kreatif. Tikreatif, kemudian kita taruh di sini, dipaste nah, Link yang panjang ini akan menjadi pendek seperti ini, gitu. Maka link siap di share ke orang yang ingin kita sampaikan, terutama anak didik kita.